إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلّم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قاته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 حلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبطم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه حضرين سدعاً أهل الجمعة جندك سهيء لأ الله تعالى السكاليان الحمد لله Bersyukur dan juga bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benar takwa Yang mana kita dapat berada di bawah naungi Islam Dan juga masih berada di dalam keimanan Yang kukuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Beberapa hari yang lepas saya dapat berjaulah kepada kawasan atas faham ini, negresia kita ini untuk ada beberapa kegiatan di sana dan juga dapat pengajaran yang banyak khususnya pengajaran mengenai dengan khijar ataupun tugas untuk kita berdakwah sebab kebaikan Islam kepada orang yang bukan Islam mengajak orang Islam mengajak orang yang bukan Islam untuk berugama dengan agama Islam agama yang sebenar. Kerana agama di sisi Allah Subhanahu itu hanya satu sahaja agama yang benar agama yang dijamin yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu sendiri di dalam al-Quran iaitu agama Islam. Sepertimana Allah Subhanahu wa Kerman di dalam Al-Quran Inna dina inda Allahil Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam Kita dapat ketahui melalui kita berjawlah Dan juga berziarah kepada beberapa pusat Islam di sana Pusat yang khijau untuk nak dakwahkan Islam Pusat yang khijau untuk nak mendidikkan kanak-kanak muallaf yang, ber, yang masuk Islam yang lebih kurangnya 300 orang kanak-kanak kita beberapa pusat di sana yang ada ustaz-ustaz kita yang gurbay diri, siasalak diri untuk berada di sana khijar dakwah dan juga mendidikkan kanak-kanak orang yang berada di atas bukit caudah di sana sehingga mereka berugama dengan agama Islam yang sebenar sebenarnya kerja sebab kebaikan Islam ataupun sebab Islam ataupun mengajak orang yang bukan Islam khususnya di dalam negeri Siyah kita ini, ini adalah peluang eh, adalah okat bagi kita semua kerana kita orang Islam di negeri Siyah ini adalah akaliyat contohnya yang tidak berapa banyak sangat yang mana kita ada hanya banyak di tiga wilayah ini sahaja tetapi apabila kita naik ke atas, kita pergi ke sebalik Isan ataupun kita pergi kepada di sana parknya, kadang-kadang kita jumpa beberapa kampung itu tu, nah, iaitu buat Kristian lebih banyak daripada masjid bagi orang Islam lagi. Kita pergi kepada suatu kampung, kadang-kadang kampung itu tidak ada walaupun satu masjid. Tetapi yang kita jumpaknya kadang-kadang di sana adanya board Kristian dan juga di sana sini pun ada board Kristian juga. Kadang-kadang siningnya board Kristian Katolik dan juga di sini board Kristian Protestan tetapi yang susah nak dapatnya masjid orang Islam yang dibinakan di sana. Itu menunjukkan katanya kadang-kadang dakwah Islam kita itu tu adalah lama sikit kalaulah kita nak banding dengan dakwah orang-orang Nasara. Orang Nasara, orang Kristian dia cepat berdakwah. Tidak ada bukit, buka mana melainkan mereka, mereka sampaikan dakwah mereka. Dan juga itu adalah tujuan asal mereka. Adalah adalah rancangan asal mereka yang uswah nak khat, nasioneri mereka ataupun band, luang mereka itu tu kepada kepada setiap tempat di dalam dunia ini. Bukan hanya di negeri Asia ataupun Asia sahaja, bahkan di Tempat ataupun negeri-negeri Afrika mereka hantar eh, dakwah, pendakwah pendai mereka Untuk sebarkan dakwah agama mereka Itu kita dapat pengajaran Yang sebenarnya Kijau sebar dakwah Mengajarkan orang yang bukan Islam khususnya di negeri kita ini Dia adalah amanah Amanah yang suatu masa kita akan disoal, akan ditanya di sisi Allah Ta'ala katanya kita yang berada di dalam negeri yang bukan negeri Islam adakah kita biasa mengajak ya, sama ada dengan cara dakwah bagaimanapun sama ada dakwah dengan ucapan eh? ataupun dengan cara dakwah bilhan tunjuk contoh sebagai jadi orang Islam yang baik kepada mereka sehingga mereka rasa nampak lihat apa kebaikan yang berada di dalam agama Islam kita ini sebenarnya kita selaku um selaku khaira ummah sebaik-baik ummah yang telah di yang telah dipuji ataupun diberi gelarai oleh Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas rauhคือประชาชาติตัวอย่าง adalah umat yang jadi umat contoh kepada umat yang lain kadang-kadang orang yang bukan Islam mereka tahu kata umat Islam ataupun tuhe bagi umat Islam ini ni puji umat Islam katanya khaira ummah sebaik-baik umat dan juga mereka akan nak tilih tengah katakan adakah umat Islam itu pada hakikat sebenar mereka adalah khaira ummah sebaik-baik umat ataupun jadi umat yang baik sehingganya satu kali pendakwah ataupun da'i yang besar yang namanya zakir Naik yang kita biasa dengar dia biasa sebut satu Berkata-katanya, eh, kalaulah orang yang bukan Islam, mereka tengok kepada orang Islam ataupun mereka jumpa dengan orang Islam sebelum nak jumpa dengan ajaran Islam yang sebenar, kadang-kadang mereka tak sanggup nak masuk Islam. Jumpa dengan orang Islam, belum nak jumpa kan ajaran Islam yang berada di dalam Al-Quran. Jumpa ataupun nampak ada keadaan Ataupun cara hidup orang Islam Belum nak jumpa ajaran Islam Ataupun cara hidup yang baik melalui sunnah Nabi SAW Kadang-kadang mereka tak sanggup nak masuk Islam Dengan sebab hari ini orang Islam tidak menjadi khaira ummah Dengan hakikat sebenar seperti mana Allah SWT nak. Dengan sebab itu Kadang-kadang da'awatu bilhan Dakwah yang kita nak tunjuk kebaikan Islam Dengan kita jadi contoh yang baik kepada masyarakat Dia ada kekuatan lebih daripada kita Kita kita ajak mereka dengan Dengan perkataan ataupun da'wah dengan perkataan lagi Suatu pusat Islam di Syengmai yang kita Telah berziarah Suatu masa berlaku Banjir ataupun enam besar di banah Syengmai yang mana pusat Islam itu tu sekarang ini terletak di satu tempat yang mana kiling pusat Islam itu tu penuh dengan dengan wat, eh, dengan tempat oleh buza ataupun oleh yang gismoh berhal eh, gizmoh, eh berhala mereka itu dinamakan kata wat. Bucu Bucuning ada wat, bucu di, di depan ada wat, belakang pun ada wat. Bahagian depan itu adalah tempat mengkau eh, di di kawasan Shanghai. Yang pertama sekali dibinakan pusat Islam yang kadang-kadang pusat Islam itu ber, beradanya masjid tapi tidak bina rupa masjid itu tu dengan rupa masjid untuk nak jaga keselamatan. Yang pertama sekali apabila dibina pusat Islam di situ untuk mengadakan masjid untuk mengadakan mengajar eh, mualaf-mualaf -mu yang, yang masuk Islam itu tu seorang orangnya bukan Islam ayat katanya. Nantilah lehak katanya Orang yang jadi kek Orang yang jadi islah ini, ini Mari duduk sini ini, Akan mengganggu Orang-orang yang duduk tepi Muak khena ataupun Muak tamalik Jadi contoh yang tak baik Kepada orang Orang yang bukit islah yang duduk tepi itu Sehingga berlaku banjir Yang besar di banan Syengmai suatu, Suara ustaz yang mas'ul Di sana Dia cerita katanya Pusat Islam di situ dapat nak buat makanan bagi orang-orang yang buka Islam di kawasan itu tu selamanya 2 3 hari. Satu harinya 3 waktu, pagi, tengah hari dan juga petang. Sehangat kadang-kadang ubat mereka sendiri yang aibah itu tu tak ada nak cari jalan untuk nak tolong orang-orang kampung di kawasan itu. Sehangatnya pusat Islam buat makanan bagi sebanyak 200 keluarga di kawasan itu dan juga letak satu stiker di tempat makanan itu dengan satu ayat sajanya iaitu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan juga tidak dihantarkan nabi Muhammad agama Islam umat Islam ini mereka sebenarnya kita adalah rahmat kepada sekalian alam ini Sehingganya suara yang dengar selepas daripada berlaku banjir itu tu tokca kata sendirinya pada awal-awal Fak kami ini mikir kata Orang jadi orang Islam Mari duduk sini akan ganggu Fak kita Tetapi tidak Mereka tunjuk kebaikan Islam yang mereka ada itu Wigita Taha kata Inilah adalah agama Islam yang sebenar Tak rasa takut kepada agama Islam selepas daripada itu Ini adalah dakwah tu bilhal Dakwah dengan kadang-kadang tak kena guna cakap yang banyak Tapi tunjuk contoh Keislaman yang baik untuk orang dalam masyarakat boleh tengok kata ini adalah kebaikan Islam yang sebenar seperti mana Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah dia biasa ber, dia biasa sebut katanya kunu du'at wa antum samitun jadilah sekalian daripada kamu ini ni pendakwah yang mengajakkan oleh kepada agama Allah dengan secara senyap tak kena kecek kapa sikit apa samitun senyap tak kena kecek tak kena sebut kapa Orang tanya kepada Umar bin Abdul Aziz kata kaifa bagaimana dengan dengan cara yang senyap dakwah orang mengajak orang dengan kepada agama Islam ataupun kepada kebaikan dengan secara senyap aibi akhlaqikum dengan akhlak hidup harian kamu dengan akhlak kamulah yang bermuamalah dengan orang hidup tepi ataupun orang yang berada di dalam masyarakat kadang-kadang mereka akan serah dengan ajaran Islam ataupun dengan Islam Islam yang sebenar dengan sebab itu Satu pengajaran juga yang kita dapat Di sananya, di Syengmainnya Kadang-kadang guru baru apabila ada orang Masuk Islamnya, tidak ada Orang Islam asal yang sangat Nak jadi guru ataupun Nak jadi pendakwah yang nak ajak Islam Kepada orang Islam yang baru Ataupun mu'alaf Tetapi banyak juga yang kita jumpa Katanya Orang yang paling Kualiti untuk nak sebar kebaikan Islam hari ini bukan orang Islam yang asal tetapi adalah orang Islam yang baru Orang Islam yang asal tak boleh nak nak tunjuk Islam yang sebenar kepada orang yang baru masuk Islam ataupun orang yang tak masuk Islam lagi itu tak boleh Tetapi seolah-olah kata Allah Ta'ala nak hantar orang Islam baru ataupun mu'allaf itu tu. Mari jadi pendakwah gati oleh Islam asal dan tunjuk kebaikan Islam yang asal kepada orang yang bukan Islam. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi oleh Allah Taala sekalian. Sebenarnya khijah kita adalah khijah mengajakkan orang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wal takum minkum ummati yad'una ila alkhair. Tunjuk orang kepada agama Allah yang sebenar. Dan juga ingatlah bahawa di sana ada satu umat lagi yang duk nanti kita duk nanti dakwah daripada kita iaitu umat yang dinamakan kata umatul da'wah umat yang bukit Islam tapi duk nanti da'wah daripada kita nanti ke ke daripada kita untuk ajak mereka kepada agama Allah agama yang sebenar satu pengajaran lagi yang kita dapatnya apabila kita berziarah pergi kepada eh tempat-tempat ataupun pusat-pusat Islam di sana sama ada di Payau, sama ada di Shingrai ataupun sama ada di Shingmai kita dapat tahu kadang-kadang botban masjid pada hari ini tidak ada seperti mana yang pasti kena ada hari ini botban masjid bagi umat Islam kebanyakan adalah untuk hanya semaya lima waktu sahaja apabila mari semayal lima waktu, sudah klik waktu yang baru masuk, mari sudah semayal klik tidak ada, eh, tidak jadi ongkon ataupun tidak jadi pusat Islam yang cukup kerungcon satu cerita yang kita dengar satu orang yang dia nak masuk Islam, dia pergi kepada masjid Apabila dia gi gi safar kepada masjid, dia jumpa siapa yang ada di masjid. Jumpa Tok Siyah. Jumpa orang yang buat kerbesar hidup nyapuh di sejik. Tanya kepada orang yang hidup nyapuh dan di sejik itu katanya, Aku ini nak masuk Islam. Bagaimana nak masuk Islam? Boleh ke tak? Ada ke tak orang yang boleh nak bawa aku masuk Islam di masjid tempat ini. Sehnga nyatuksi ataupun orang yang menyapu itu tunjuk kata sini tu imam tak ada. Tak imam sudah marihanya semayih saja klik tak ada. Kalau nak masuk Islam kena pergi situ, kena pergi situ, kena pergi situ, kena pergi situ. Tunjuk kepada tempat yang lain. sehingga akhir sekali orang yang nak masuk Islam itu tu pergi kepada tempat ni dia mana tunjuk kepada tempat tu, tunjuk kepada tempat tu. Menyebabkan kita dapat pengajaran katanya pada hari ini masjid kadang-kadang tempat kita tak leh jadi tempat untuk nak tunjuk orang tu ataupun nak jadi tempat yang sedia untuk orang, -orang masuk Islam saya biasa dengar satu orang missionary berasal dengan agama nasara yang mana sempai pada tu dia masuk Islam dia cerita katanya kalau masuk dia jadi nasara orang Kristian dulu tu dia jadi leka kepada satu ongkon ataupun satu bot orang Kristian pada zaman itu selepas daripada dia masuk Islam, dia cerita katanya saya tak sengka katanya selepas daripada masuk Islam masjid sebagai tempat ibadat ataupun ongkorn yang jadi tempat tupai bagi orang tu tak seumpama, so tak super dengan ongkorn buat Kristian dia kerana apa? Kristian dia tu ada cukup laku bukan hanya jadi tempat yang, ber, yang beribadat hanya pada rehat bagi mereka sahaja dia cerita katanya bot dia ni kadang-kadang nak tupah di segi anak yatim boleh mari di segi zakat di segi pertolongan apa sahaja boleh cari bukan hanya jadi tempat untuk beribadat bagi orang yang berugama dengan agama mereka sahaja tetapi hari ni apabila kita telik tengok kepada masjid sebagai tempat ataupun pusat setiap kampung hari ini kita ada bot bat untuk nak tolong kepada Masyarakat yang duduk tepi itu Daurul masjid Fi bina'i al al islami Bodban Masjid untuk Bina masyarakat islam pada hari ini Kita cuba peramun tengah kata Dia tu sekadar mana Bahkan Nabi SAW Mula dakwah, Di sapa-apa ni Kepada Madinah Patung ataupun Mula-mula-mula tempatnya Itu Di masjid Bina masjid yang pertama Di Madinah Al-Munawwarah Allah subhanahu wa ta'ala firman di dalam Al-Quran Innama ya'mur masajid Man billahi wal yaumil akhir Wa, wa orang yang melawati masjid rumah Allah Ta'ala Adalah mereka orang yang beriman kepada Allah Orang yang beriman kepada hari kiamat Orang yang dia yang wa zakah, orang yang keluar zakah. Hari ini kadang-kadang satu kampung Masjid tetapi di dalam kampung itu tu, rakyat kampung itu tu khususah ke banyak ke banyak ke banyak. Kerana hari ini buat-buat di segi kancakan zakat, masjid yang berada dalam masjid di dalam kampung itu tu kadang-kadang sangat lemah, tak boleh jadi tempat tumpai kepada rakyat-rakyat masjid. Satu lagi ayat Allah Taala sebut katanya dalam masjidun ussisala taqwa min awwali yawmin ahqqu an taquma fihi. Fi rijalan yuhibbuna ayyata taharu Wallahu yuhibbu Wallahu yuhibbul mutafahirin Sesungguhnya masjid ini ni Diasaskan atas ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fihi rijalun Tempat yang apabila orang masuk sejid ini ni Yuhibbuna ayyata taharu Rakyat ataupun Orisli apabila lagi sejid ni adalah orang yang suka nak cucikan Jiwa mereka dan juga badan mereka Wallahu yuhibu al dan juga Allah Ta'ala sangat cinta kepada orang yang suka nak bersih diri, jiwa dan juga tubuh badan, pakaian mereka tetapi hari ini soalnya kalau tanya, kata masjid orang Islam hari ini kalau kita pilih nak masuk jamin masjid dengan jamin pototo mana yang kita pilih nak masuk hari ini masjid kacakan di segi kuam saat masjid hari ini kadang-kadang kita tak ada nak lari nak masuk kepada masjid nak lari tu, pergi semula tu dan kita tak ada nak lari ini adalah hakikat sebenar di segi kita nak cakap pengurusan ungkor Islam khususnya masjid. Kita nak bina ataupun kita nak baiki masjid kita hari ini balah mana wajadi masjid yang boleh tumpai sama ada orang Islam hidup tepi dan juga sama ada orang yang bukan Islam apabila mereka nak masuk Islam. Itulah beberapa pengajaran yang kita dapat daripada khidrah dakwah yang kita kena tunjuk hari ini kepada al-alamin kepada alam ini kata ini adalah kebaikan Islam. Ini adalah hakikat sebenar. Kecantik kekuam dengan kuam suingan Islam kita. masyarakat ataupun alam. Boleh tengok dan juga boleh lihat. Akhir sekali mereka sangat nak berugama dengan agama Islam. A'udzubillahimina syaitanir rajim kuntum khaira ummatin ukhiridatil nas. Ta'muruna bil ma'rufatan hawna anil munkar. Wa tu'minuna billah. Barakallahu liwalakum fil quranil azim. Wa nafa'ni wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilaawatahu innahu huwa al-samii ul-alim Alhamdulillah Alhamdulillah Wa an la ilaha la Wa anna muhammadan Abduhu wa وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وأثمان وعريق وأن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعزل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء كعداء الدين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت فثنة فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهد شبابنا اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين Allahumma ahli shababana wahdihim ila siratikal mustaqim. Rabbana zolamna anfusana wa in lam tagfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa in lam tagfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurta ayun. Wajajalna lilmuttaqina imama. Rabbana ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحابة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي كربا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وأشكروه على نعمه يزلكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة.